Halo teman-teman, balik lagi dengan newbie bareng Thomas lagi di sini Kali ini kita bakal review Redmi Note 5 Pro lagi, tapi dengan menggunakan MIUI 12. Ini adalah MIUI 12 buatan Helas XTRP Team ya. Dan ini Made in India. Kita akan lihat aspeknya Oke okay, di sini device modelnya itu GM 1917 bukan Redmi Note 5 Pro dibikin mungkin karena di sana Redmi Note 5 Pro itu Redmi 5 Plus sementara untuk Android version itu Android 10 keamanannya itu 21 itu eh 2021 bulan 1 tanggal 1 masih bulan semalam ya, namanya sih sama. Oke kita lanjut aja langsung ke bootingnya ya kayak biasa. Ternyata disini, di sini di bootingnya dirubah ya, jadi tulisan Redmi dan di atasnya ada gambar kembok yang berarti HP udah keadaan unlock oke okay, seperti biasa ya MIUI OS itu selalu satu menitan untuk hidup HP-nya selanjutnya kita akan ngecek penggunaan RAM-nya dan sini bisa dilihat dari atasnya di recent ya hampir 2 gigaan, bukan 2, hampir sih, sudah lebih, 2 giga lebih temakan dan belum ada buka apa-apa dan sini ada floating windows ini hmm, kayak fitur buka tab banyak ya. Jadi sini aneh nggak ada tanda silang untuk mematikan tab dan ukurannya juga nggak bisa diatur. Kecilkan juga nggak mau dia. Untuk mematikannya kita bisa melalui license hmm, kita push kayak gitu seharusnya sih kalau di dia lama ya yang punya ini dulu bisa ditutup ada tanda x di atasnya kayak Windows nah, sementara kamera ini kamera bawaan Xiaomi Tuh, aplikasinya sendiri cukup banyak ya bawaannya nih kayak aplikasi danja majon nonton film di netflix, dan lain, lain ini aplikasi bawaannya bisa dihapus. tadi juga di sini ada Mister cuman ngebak, dia kayak minta di gitu, ngebaknya nggak bisa dibuka. jadi saya hapus saja. dan ini aplikasinya semua bisa dihapus tanpa menggunakan komputer Sama seperti MuI Pro Mui ini juga nggak ada bahasa Indonesianya Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris ya jangan install room ini. kita akan mencoba special fitur dari kostum rumuh ini ya Wih, HPnya tiba-tiba mati seharusnya sih enggak dia bakal jadi tampilannya lebih kecil atau lebih simpel kalau pakai yang itu hmm, kita tunggu dulu ya Dan setelah beberapa menit HPnya restart restart sendiri kita lihat Nah, pas ini jadi versi light tapi tadi mati dah sekarang kita kembalikan lagi ke special Peter kita matikan dulu body lainnya nya ya. oke okay, ada jeda sedikit tapi enggak mati kayak tadi kita akan lanjut tes-tesnya special feature ini untuk find photo and gallery ini saya kon space Ini terjadi dual space ya. Tapi di situ ada ikon apa nih? nggak bisa dipencet lagi. dan efeknya kalau ditekan. nggak bisa dihilangi juga. Mungkin masih ngaku yang dual spacenya. tiba-tiba dia minta pattern kita buat aja dan kembali kayaknya ke space yang pertama ya untuk yang lainnya uh, ini udah di space pertama Oke, ini kita hapus aja karena ada notif nggak guna ini keyboard bahasa pedo. Masih dia kalau masalah salah itu. juga hapus ini juga ada keyboard bahasa Korea Mi Community bisa dihapus juga kita kembali ke setting aja kita lihat fitur apa lagi yang dibawa semuanya spesial fitur kayaknya enggak ada lagi ya fitur baru yang dibawa cuman fitur-fitur Muih 12 spesial fitur juga kuat tadi udah video toolbox ini apa mungkin nah, enggak ada lagi oh iya sementara itu kita cek RAM nya tadi tinggal 600an bro kan belum buka yang lain Jadi kita cek juga baterainya sebelum ngetesan tutup, biar tahu penggunaan baterainya kayak mana. Ini 89 persen. tadi dibuka screen dan ngecek-ngecek yang lain. Nah, Di sini nggak ada yang mencurigakan kayak yang ya sekarang kita akan nyobaya antutunya kira-kira lebih tinggi dari Nusantara android atau lebih rendah Oke kita skip aja langsung ke nilai antutunya uh, menarik sekali sampai 151.000 dong oh, paling tinggi nih kayaknya daripada yang lainnya dari antutunya Nusantara android aja 1000, ya 141 ribu, oh, salah ngomong. Oke sekarang kita coba rollingnya gimana? Oke okay, benar-benar stabil. Itu performanya di rata-rata 131 dan menurunnya di 121 itu. Dan ternyata CPU-nya udah di overclock jadi 2.2 GHz Dan ini HP panas sekali rasanya coba kita cek dulu dari mode cheat berapa panasnya karena saya nggak punya termokan jadi kita cek aja dari panas baterinya oke okay, bateri ini oke okay, ini paling bawah rupanya lihat panasnya itu temperatur 48 derajat celcius dan ini bahkan casing yang aneh pakai ada kurang nampak pula di sini gelap yang penting pakai casing tebel lah betul-betul tebel itu masih terasa hangatnya casingnya juga panas oke untuk lanjutnya ngegame kita tunggu apinya dingin dulu ya tapi sebelum itu kita cek dulu baterainya yang tadi 86% dipakai untuk itu ya CPU rolling dan lain-lain di -lain. okay, tersisa cuman 69% ini okay, pengurangan baterainya kayak gitu setelah menunggu 20 menit dan panasnya juga ada turun jadi kita akan coba untuk main di game di room ini. Ini baru pertama kali buka. Kita lihat dulu. grafiknya dapat high high 60 mps. Dan nanti live-nya juga high. Oke kita coba aja ke game. Delay dan patah-patah ya. kita terlalu maksa grafiknya kita kurangi aja kita coba set sendiri Di medium 60fps telasinya kita matikan dan kita coba high hmm, jauh bisa bisa sih di mini kayak nusantara droid juga sekarang bagaimana kalau di luar rumahnya dan juga di apa ladang ubur-ubur hmm, sedikit delay dan nggak berjalan begitu lancar Oke, okay, kita coba kurangi lagi grafiknya. Kalau di sini, gimana okay, dapatnya yang bagus? Kita kurangi ke medium. Download berhaja 60 fps. Oh, kita kurungnya ya 30 ya. salah. Kayak masih belum lancar juga. Masih terasa kurang enak. Ya, mungkin cuman grafik low yang bisa dipakai. Coba kita ke ladang bubur, bubur. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tadi saya sudah mengetes beberapa game nah, sini kita cek kemudian baterainya seperti itu dan semua game yang enggak saya masukin sini karena bakal bikin videonya panjang banget dan ini aja mungkin dari skip-skip orang satu tadi The Legend of ya, ada art juga dan dari tadi mencoba sponsornya keadaan game booster nggak aktif tapi setelah enggak nggak ada pengaruhnya juga dan nah, ini baterainya tinggal 55% dari tadi 69% ya hmm, kayaknya cukup hemat nah demikianlah videonya ya makasih bye bye